Wah, oh, mati ketu. Pak, saya kehilangan teman saya. Siapa namanya? Namanya Parijo. Riju. <tuk> Ii, <Iyi, Iyi>. Tahu <tuk> nggak orangnya? Baru pergi dari kan, tadi. Singkut. Singkut apa ya? Singkut temonya. Temonya. Singkut hmm. ya. Monyet hitam itu? Ini singkut kecil. Apa? Lutung, lutung. Singkut yang berantungan itu. Kro. Kro. Singkut kalau kamu ini kita syuting untuk film ini eksen kapan lagi Pak Jikijian? eh eh eh eh eh hahaha hahaha sambil gentes sambil dah tahu nah hahaha oke yaudah bapak pernah mandi mandi karet? hmm? mandi pakai karet pernah? belum mandi susu coba sudah. dulu susu. rasanya manis ya oh. mandi susu manis oke hmm.